Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dodi alias Dodi oh Odo. Saya ingin memberitahu atau ingin memberi tips: mau laki-laki, mau perempuan, perempuan. Atau bisa dikatakan, cewek, carilah laki-laki yang baik. Ada tiga tahap awal untuk mengetahui laki-laki itu yang baik. Pertama, jika ada seorang laki-laki ingin mengajak ketemuan di suatu tempat maka kamu tolaklah. Kenapa kok perlu tolak? Karena itu laki-laki yang bukan baik. Tapi kalau laki-laki yang baik, dia akan menanyakan alamat rumahmu di mana, dan dia akan ke rumahmu untuk menjemput, dan dia akan izin terhadap orang tua. Itu poin pertama Laki-laki yang baik Poin yang kedua Ketika ada seorang laki-laki yang suka sama kita Itu biasanya laki-laki yang pada umumnya Biasa mengucapkan gimana kabarnya kamu Ya kan Tapi laki-laki yang baik dia akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan dia akan menanyakan kabar orang tuamu Barulah Kamu Itu baru poin kedua Poin ketiga Dia sekeras-kerasnya laki-laki tidak akan pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap wanita yang dia sayangi dan tidak akan pernah dia menggunakan kedua tangannya ini untuk melukai kekasih yang ia cintai itu Ciri-ciri laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Ed, jangan kau mencari laki-laki yang kaya. Kalau kamu mencari laki-laki yang kaya, laki-laki pun akan memilih. Tapi carilah laki-laki yang... Ahlaknya baik, agamanya baik, tata keramanya baik, harta bisa dicari. Pak, sekian sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.